Saya anak satu-satunya yang berperan sebagai seorang pastor 13 tahun jadi pastor 15 tahun jadi pastor 15 tahun jadi pastor Saya pak no, Saya pergi ke tanya pendeta kalian Tentang anak Alusius Geban Pernah dapat penobatan Seorang ahli kitab terbaik Dari seorang benik bus dipatikan Seorang ahli kitab terbaik dari seorang Beniklus dipatikan. Oh, oh my god! kamu jangan perhatikan ke sana. Beriman saja kamu sama Yesus sudah cukup. Kamu jangan kritik tentang hal ini. pada saya kritik, Pak. Apa yang dia bilang? <tuh> Kalau kamu sudah durhaka. Dan lihat di dalam Matius pasal 40 lihat di dalam matius pasal 40 lihat di dalam matius pasal 40 lihat di dalam matius pasal 40 tanpa dia sadari yang dihadapi ini adalah pakar ahli Injil jadi saya bilang coba anda buka di surah Yeshemiah pasal 21 ayat 3 anda buka di surah Yeshemiah pasal 21 ayat 3 lalu anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2 lalu anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2 Tolong Anda bacakan, dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca. Ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Sat Tolong Anda bacakan, dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca. Ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Sat